Hati, memendam seribu bayang Tak pasti, kesungguhan sudah tanah Apalagi, ku takkan bisa jalan Sang yang indah tak apa hanya mampu sebatas mengenai tapi ketidaksepahaman menghalangi aku tak sanggup bila terus berpisah.